Halo, Brosis Info dan Pasar. Nama saya Indra Parameswara. Saya founder dari Puku Camper, the first camper van rental di Bali. awal berdirinya tahun 2018, pertengahan itu kita start dari dua mobil eh, ada mobil Grand Max dan EPV ide awalnya itu saya dan istri honeymoon ke Australia itu kita coba untuk nyari cara liburan yang unik lah di, di sana, abis itu ketemu camper van Waktu di sana saya kira campervan itu mobilnya besar-besar. Cuma kemarin terakhir ngelihat banyak yang kecil. Jadi di sanalah saya mulai kepikiran kalau campervan itu ternyata bisa juga pakai mobil kecil dan kebetulan ada mobil yang sama banget kayak yang kita punya di Indonesia. Jadi eh, ya dari sanalah kita coba-coba eh, gambar dan ternyata bisa di, eh, diaplikasikan di mobil kita di sini. Awal memang untuk usaha karena kita ngelihat eh, opportunity-nya juga ada di Bali habis itu ya mulai dari infrastruktur, jalan habis itu camping site juga udah mulai banyak. Jadi kita ngelihat eh, kesempatan itu habis itu kita beranikan diri buat coba disewakan mobil yang paling awal kita bikin itu paling pertama uh, grand max, daya su grand max uh, cuma selang beberapa bulan yang EPV juga udah jadi kita memang start awal itu dua mobil kalau kendala dalam produksi uh, campernya sebenarnya nggak banyak sih uh, dibantu dengan uh, udah banyak e-commerce habis itu barang-barang uh, yang uh, peralatan dan perlengkapan di dalam camper itu cenderung mudah-mudah didapat sekarang dengan kemajuan teknologi kita sekarang mengoperasikan 4 unit camper yang pertama pilih mobilnya dulu kira-kira mana yang paling cocok dan dimensinya cukup untuk kita bilang mini camper van kalau di buku Camper setelah itu saya konsultasi dengan teman saya arsitek dia membantu saya untuk bikin layout dan gambar Habis itu kita tentukan juga fungsi-fungsinya apa aja yang akan kita uh, masukin di dalam camper kayak listrik, air. Uh, setelah itu barulah kita tentukan bahan uh, dan produksi bisa dimulai kayak gitu aja sih, simple. budget minimal untuk camper itu sebenarnya bervariatif ya. kita bisa mulai dari yang simpel banget ada namanya slipper van itu cukup isi tempat tidurnya mungkin di bawah 20 juta udah bisa cuma untuk produksi satu puku camper uh, dolphin atau donat seperti yang di belakang itu paling nggak butuhin dana sekitar 50 sampai 60-an juta rupiah kalau yang saya lihat di uh, luar negeri itu ada yang lebih kecil lagi dari uh, mobil yang kita punya sekarang uh, itu dinamain micro camper itu bisa mungkin pakai uh, sekelas Avanza, bahkan ada yang uh, Atos, mobil Hyundai ya kalau nggak salah itu bisa dipakai micro camper van kalau mobil yang paling enak untuk dibangun camper mungkin bisa cari size yang lebih besar kayak uh, kita punya Volkswagen uh, Transporter T5 habis itu uh, kalau di uh, Indonesia mungkin kalau saya pribadi sih mungkin Hyundai H1 ya yang yang yang paling pas kalau mau bikin camper sama kita bisa kita bantu tapi nanti kita uh, akan hubungkan juga dengan pihak ketiga untuk uh, masalah produksi mungkin kita bisa bantu uh, untuk konsultasi uh, mobil apa yang cocok habis itu mungkin akan digunakan untuk apa itu kita bisa bantu kalau perawatan karena kita udah sesuaikan ya, karena uh, kita desain camper ini memang untuk kita sewakan, uh, kita usahakan banget agar perawatan atau maintenance itu mudah. Jadi uh, sofar nggak um, ada kendala yang gini sih untuk perawatan, gampang. Prosedur untuk sewa puku camper simple, uh, bisa melalui IG, bisa melalui website kita. Sekarang tinggal. Uh, Uh, hubungin kita di whatsapp atau website terus nanti tinggal pilih uh, mobil yang mana uh, kita ada 4 terus nanti akan apabila bookingnya sudah confirm nanti akan kita bantu sama list-list mana aja bisa camping jadi kita akan kasih campsite list ada titik-titik camping yang tersebar seluruh Bali uh, dengan view dan fasilitasnya masing-masing Uh, seluruh camper van kami itu uh, bisa dipakai untuk dua orang sebenarnya cuma kalau ber, uh, berempat itu kita juga sewakan tenda tambahan uh, untuk tidur di tenda kayak gitu tenda biasa untuk brosis semua di info denpasar harus nyobain camping dengan Cara baru pakai camper van di Bali sekarang udah ada, bisa dicek di camper.com atau pergi ke IG-nya @poco Bisa langsung hubungin kita via WhatsApp, dan informasi di sana juga udah lengkap banget. Ada empat pilihan camper, ada campsite list yang bisa dituju, jadi kita tunggu di Poco Camper. Thank you.